kalian bisa sambil makan dan melihat view-view hijau di sini. Ih, keren ya. Jadi, perumahan ini ala-ala tropis modern. Kelihatannya cukup lega dan besar ya ruangannya karena uh, floor to ceiling-nya itu sekitar 3 meter. Nah. Sobat Rumah 21, hari ini aku udah ada di perumahan Cimanggiko Estate, nah di belakang aku ini ada show unit dari klaster Margata, nah di sebelah sana nanti ada unit pine, ada olive, Dah yang paling besar di belakang aku ini ada unit Tiffany nah unit Tiffany ini luasnya itu 8 kali 16 cukup luas ya buat Sobat Rumah 21 yang mau membeli rumah di kawasan yang banyak hamparan hijau pokoknya keren ada lapangan golfnya juga nah di dalamnya ini ada empat kamar tidur satu dining room satu living room dan empat kamar mandi nah kalian lihat ya carportnya ini buat kalian yang punya kendaraan lebih dari satu yuk ikutin aku buat review rumahnya di living room unit Tiffany ini kelihatannya cukup lega dan besar ya ruangannya karena uh, floor to ceilingnya itu sekitar 3 meter. Nah dari living roomnya ini bisa langsung ke area dapur bersih juga dan ada ruang makannya juga. Nah kalian bisa sambil makan dan melihat view view hijau di sini ih keren ya. Jadi perumahan ini ala-ala tropis modern ya kan, Kesejukan dan pemandangan hijau menjadi nilai utama di rumah ini Sobat rumah 21 di rumah ini menariknya sudah dilengkapi dengan fitur smart home Yang mana terdapat dua CCTV, satu di carport dan satu di area living roomnya Nah juga ada smoke detector Dan juga dari area living room sudah ada area wastafel dan ada Bedroomnya juga, dan ada bedroomnya satu di sini. Yuk, kita lihat cukup lega ya, karena floor to ceilingnya karena tinggi ya. Jadi, walaupun ini kasurnya gak begitu besar, terlihatnya tetap luas dan lega. Yuk, kita naik ke lantai dua. Uh, master bedroomnya itu ada di lantai dua. Nah sekarang aku mau review area di lantai duanya Nah di sini kita akan lihat desain rumahnya ini uh, Ada desain-desain minimalis, kotak-kotak gitu, pokoknya manja Buat kalian yang mau tinggal di sini Menariknya di rumah ini di lantai duanya itu ada uh, cendela gitu Yang bisa kalian untuk lihat langsung view ke lapangan golfnya Nah langsung ada master bedroomnya Ayo kita lihat Desain-desainnya ini minimalis gitu ya, guys. Uh, langsung ada lemari. Aku paling suka kalau nge-review rumah itu, ngelihat lemari-lemari. Karena apa? Uh, rumah yang manja pasti terdapat lemari-lemari yang cucuk nah sekarang kita udah ada di area master bedroomnya saya bisa merasakan uh, kelegaan dan kebesaran di master bedroomnya ini besarnya luasnya tuh sekitar 24 meter ya nah ada TV juga bisa dimanfaatkan uh, ruangannya bisa buat taruh sofa taruh cermin dan juga ada toiletnya di sebelah sana Nah disini ada lemari uh, yang full dengan kaca langsung ke area toiletnya juga. Akhirnya kita udah selesai nge-review unit Funny ini. Nah menurut aku ya kesimpulannya rumah ini tuh sangat worth it. Dengan uh, harganya sekitar 1,4 M. Uh, kalian bisa mendapatkan udara sejuk dan juga rumah yang desainnya minimalis dan juga dengan uh, udara tropis gitu jangan lupa buat para sobat rumah 21 kalian like comment dan subscribe properti channel rumah A 21 salam properti You know how nothing ever stays the same. Once you let it, let it change. It's like a family tree, part of you and part of me. Never stays the same. Like a family trip